jam. Kiki. nih. tahu aja. di dalamnya ada apaan yang di apa apa. enggak ya <coughs> <imitation> oh, oh, Ini stone, suka kamu? Kita setuju, ya, pokoknya. mah alah, guling, kita keluar.